Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan melihat tampilan video matahari meletus dengan semburan matahari kelas X yang besar Nah teman-teman pecinta astronomi penasaran kan terkait tampilan video matahari meletus dengan semburan matahari kelas X Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Suar matahari besar meletus dari matahari pada Sabtu 11 Februari menyebabkan pemandangan radio di beberapa bagian bumi. Suar matahari yang sangat besar, yang terdaftar sebagai peristiwa kelas X1.1 yang kuat pada skala yang digunakan untuk badai matahari tersebut, memuncak pada pukul 10.48 pada hari Sabtu menurut Pusat Prediksi Cuaca Luar Angkasa itu berasal dari area matahari yang disebut wilayah aktif 3217 dan menyebabkan pemadaman radio sementara di Amerika Selatan laporan pusat tersebut observatorium dinamika surya NASA menangkap video yang menajubkan dari suara matahari Suara matahari adalah letusan masif dari partikel bermuatan di matahari dan datang dalam berbagai intensitas dengan kelas A dan kelas C yang lebih kecil menunjukkan peristiwa yang relatif kecil sedangkan suara kelas M yang lebih kuat dapat menyebabkan aurora yang terlihat di bumi menjadi lebih kuat. Kelas X adalah jenis semburan matahari terkuat. Suar kelas X terkuat yang pernah tercatat pada tahun 2003 dan terdaftar sebagai suar X-28 sebelum memanjari sensor cuaca luar angkasa yang mengukurnya. Suar matahari yang intens juga dapat mengeluarkan sejumlah besar materi matahari dalam apa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai Coronal Mass Injection atau CME yang dapat melontarkan awan besar plasma matahari menjauh dari matahari dengan kecepatan hingga 1 juta MPH ketika diarahkan langsung ke bumi semburan matahari dan koronal mass injection terkuat dapat mengganggu sistem komunikasi pembangkit listrik dan bahkan membahayakan astronot dan satelit luar angkasa menurut spaceweather.com yang melacak peristiwa cuaca luar angkasa yang tidak ada koronal mass injection yang terkait dengan jilatan matahari X1.1 hari Sabtu Ada tambahan situs itu Corona Mass Injection terlihat dari peristiwa yang berbeda letusan filamen matahari dari bulan utara matahari Menurut laporan letusan itu melontarkan Corona Mass Injection ke bumi yang seharusnya mencapai bumi pada 14 Februari dan dapat menyebabkan aurora yang lebih intens Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah tampilan video dan penjelasan singkat terkait matahari baru saja meletus dengan semburan matahari kelas X yang besar. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan menshare video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.